dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi. Sehingga kita semua segera terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini. Termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjaman uang online. Oke okay, baik. Ya, aku pengen mengabsen terlebih dulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, ya mungkin kalian bisa saling bertukar informasi dan berinteraksi di kolom komentar dengan catatan tidak meninggalkan nomor handphone apapun. Baik, dan kami juga pengen mengingatkan bahwasannya channel YouTube Info Pinjol Terbaru tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor apapun. Jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel YouTube Info Pinjol Terbaru maka fix itu adalah penipuan. Jangan ketipu lagi. Baik, hari ini banyak yang sedang stres, banyak yang sedang galau karena menghadapi teror dan intimidasi dari aplikasi Pinjaman uang online hari ini banyak yang udah gak tahan, yang udah gak nafsu lagi buat ngapa-ngapain. Apapun ceritanya, hari ini kita harus nafsu untuk makan ya, supaya kita memiliki energi untuk bisa bekerja setiap hari dan menghasilkan pundi-pundi rupiah lagi. Jadi, kalau hari ini galau, jangan sampai gak makan ya kan? Jadi, harus tetap makan hari ini. Bagaimana mungkin, Bang? Hidup kita bisa nyaman. Kalau seandainya setiap detik, menit, jam aplikasi pinjol mengirimkan pesan. Aplikasi pinjol terus menghubungi kami. ya Mereka nggak peduli hari ini kita dalam keadaan suasana berduka atau mungkin hari ini kita sedang bekerja. Mereka nggak mau tahu. Yang jelas kalau memang hari ini kalian punya hutang di aplikasi mereka, maka fix mereka akan memaksa kalian untuk terus membayar. Padahal kemampuan kita untuk melakukan pembayaran hari ini memang sedang benar-benar tidak mampu. Jadi Bang, bagaimana sih caranya untuk bisa melakukan pelunasan atau mungkin pembayaran dengan cepat di semua aplikasi-aplikasi pinjol baik yang legal maupun yang ilegal. Jadi sebelum melanjutkan video ini, aku pengen ngasih tahu kepada kalian, tidak ada satu pun cara untuk bisa membayar semua hutang-hutang dengan cepat apabila memang kita tidak menambah penghasilan. Jadi jangan berharap ketika sudah menonton video ini kita langsung bisa membayar semua hutang-hutang pinjol. Kita bisa ketemu solusi gitu dengan cara yang cepat untuk bisa melunasi semuanya. Itu tidak mungkin. Jadi bagaimana dong Bang? Apa yang harus kita lakukan ketika kita memang pengen ketemu dengan solusi yang baik hari ini? Hari ini solusi terbaik itu adalah untuk tetap tenang dan tidak panik berlebihan. Namun masih banyak ya orang-orang yang tidak bisa menerjemahkan pesan baik ini. Masih banyak orang-orang yang membiarkan dirinya... Tenggelam dalam masalah yang sama apa sih masalahnya menakut-nakuti dirinya sendiri Coba kalian untuk lebih pasrah dan rileks Kalau memang mau disebar data ibok los ya kan silahkan disebar data Tapi tarik kesimpulannya apabila memang itu terjadi kepada kalian maka fix Itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang tidak perlu dibayar untuk kalian yang memang sudah mendapatkan data kalian itu disebar ke semua kontak-kontak yang ada di handphone kalian Maka fix tidak usah dibayar lagi Itu adalah aplikasi pinjol ilegal Tugas kalian hanya menjelaskan kepada orang-orang yang ada di kontak kalian bahwasannya itu pekerjaan dari aplikasi pinjol ilegal Ya, Jadi udah cukup jelas jadi apa sih bang yang harus kita lakukan setelah kita bisa tenang ya kan tidak panik berlebihan. Tugas kedua kalian harus bisa menambah pekerjaan untuk menambah penghasilan. Ya nggak mungkin ya kan gaji kita hari ini masih berdasarkan UMR di daerah masing-masing. Bahkan mungkin banyak dari teman-teman kita hari ini yang mungkin sudah dipecat dan di PHK dan tidak menerima penghasilan lagi. Bagaimana mungkin bisa membayar semua hutang-hutang kalau hari ini kita tidak memiliki penghasilan. Jadi yang hari ini sedang panik, ya, sedang galau ya. Aku nggak pernah bang mendapatkan teror seperti ini. Aku nggak pernah ditakut-takuti seperti ini. Ditambah lagi debt collector lapangannya pengen datang ke rumah. Bawa Pak RT dan Pak RW lagi bang. Nah kalau seandainya hal itu terjadi. Coba pikirkan secara sederhana dan sesingkat mungkin. Kalau seandainya aplikasi pinjol baik yang legal ataupun ilegal itu membawa Pak RT dan Pak RW ke rumah kalian. Itu jauh lebih baik loh kenapa seperti itu bang kita bakal malu kalau seandainya hal itu terjadi tidak kalian tidak perlu merasa malu ya kalian bisa langsung saja jelaskan dan gua yakin pak RT dan pak RW di kampung kalian juga pasti tahu perekonomian kita hari ini seperti apa namun apakah hal itu pernah terjadi jawabannya tidak belum pernah Ya, hari ini channel Youtube Info Pinjol terbaru ini sudah berdiri dari tahun 2019 Namun belum ada satupun ya, aplikasi pinjol yang legal OJK membawa Pak RT dan Pak RW Jadi yang ilegal bagaimana Bang? Yang ilegal sudah pasti tidak akan membawa yang namanya Pak RT dan Pak RW Karena memang mereka tidak memiliki debt kolektor lapangan jadi, udah cukup jelas. Hari ini, cara terbaik solusi jitu menghadapi masalah seperti ini adalah tenang, karena kalian akan terus menguras pemikiran kalian itu dengan berpikir yang aneh-aneh. Ya, coba kalau kita lebih santai. Ya, kalau memang pengen ketemu debt collector lapangan, ya kita juga siap. Ya kan. Selama mereka datang dengan sopan dan santun Kita wajib kooperatif Kita akan memberikan keterangan dengan sebaik mungkin Bahwasannya memang keadaan perekonomian kita hari ini memang belum sanggup Untuk melakukan pembayaran ataupun penyicilan Udah cukup sampai dengan disitu ya, Jadi cara yang ketiga itu ya setelah kita tenang Kita menambah penghasilan Dan cara yang ketiga itu berhentilah untuk memikirkan Apapun hari ini yang sebenarnya tidak penting Apalagi tentang penilaian orang lain, apalagi yang mungkin kontak daruratnya sudah ditelepon, sudah diberitahukan bahwasannya kita hari ini sedang punya hutang. Ya, nggak perlu lagi merasa malu. Ya, kalian tinggal jelaskan saja baik-baik kepada orang yang mungkin ditelepon atau mungkin kontak darurat kalian. Bahwasannya memang hari ini kita punya hutang, oke okay, di aplikasi ABC dan C, dan memang hari ini belum punya. Penghasilan untuk melakukan penyicilan ataupun pelunasan Lantas apalagi bang yang akan kita beritahukan kepada kontak darurat Bilang sama kontak darurat kalian untuk tidak merespon saja Setelah kontak darurat memberikan keterangan Ya karena hampir semua kontak darurat hari ini tidak pernah dikonfirmasi di awal Nah tiba-tiba ketika kalian belum mampu untuk melakukan pelunasan malah kontak darurat ikut-ikutan dijadikan debt kolektor lapangan. Loh kok bisa begitu bang? Iya. Maka semua aplikasi pinjol baik yang legal ataupun ilegal hari ini menitipkan pesan untuk menyampaikan pesan kepada yang bersangkutan bahwasannya punya hutang dan belum, belum membayarkan hutang di aplikasi itu. Ya ngapain juga kita menambah urusan yang dari awal kita juga nggak pernah tahu. Tiba-tiba hari ini kita di, di yang katanya dicantumkan sebagai salah satu kontak darurat ikut-ikutan ditagih dan disuruh menyampaikan pesan. Kasih tahu seperti itu. Oke baik ya. Cara cepat melunasi utang setelah tiga hal tersebut adalah membiarkan diri kalian untuk berproses dan sabar. Ya, apapun hari ini permasalahannya sudah pasti ada solusinya. Namun, kita memang harus melewati beberapa proses dan tahapan-tahapan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, misalnya dengan memilih jumlah yang paling terkecil dulu hari ini, atau mungkin memilih aplikasi apa yang hari ini mungkin ya sudah bisa kalian bayar, ya kan? Namun, kalau kalian berharap hari ini setelah bangun tidur besok paginya langsung bisa ketiban rejeki dengan... Ya uang yang banyak di dalam lemari rasanya tidak mungkin ya kan. Jadi berhentilah uh, berpikiran yang aneh-aneh berhentilah untuk menghayal yang hari ini tidak pasti terjadi ya kan. Yang hari ini pasti terjadi itu jumlah biaya denda dan bunga yang terus kita pikirkan. Jadi untuk kalian yang mungkin mengalami masalah seperti itu coba untuk bernegosiasi masalah denda dan bunganya ya sepengalaman kita kemarin banyak kok aplikasi-aplikasi legal OJK ya yang menawarkan uh, pembayaran sejumlah pokoknya saja ada yang seperti itu atau mungkin Permohonan untuk melakukan pengurangan biaya denda dan bunga. Oke jadi tidak ada lagi yang perlu dipikirkan. Yang penting kita akan terus segera berbenah dan menyelesaikan satu persatu permasalahan ini. Oke baik jadi mungkin itu dulu yang aku sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.